Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada, Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar les di kicoranda, dan di bilap. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentu kita ke kabar pertama persahabat ya sebelum kita ke unggahan dari Bang Ben Kasyafani di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto di falsafat, ya. Dan kita lihat, tentu dalam postingan foto tersebut, Ben Kasyafani di sini tentunya sedang menjadi host persahabat, ya. Ada kalimat caption yang dituliskan: "Hari ini ikut hosting rangkaian acara pernikahan, Rizky Pilar, dan Lesti Kejora. Nama acaranya Balacuik Malape, Bujang, yaitu rangkaian prosesi adat Minang." Untuk calon mempelai laki-laki yang menandakan prosesi seseorang menjadi lelaki dewasa, doain lancar ya! Wow, masya Allah, sahabat. Ya, alhamdulillah, tentunya rangkaian sudah dimulai untuk upacara adat Rizki Pilar. Dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar dan tanggapan dari fans Les Lalouverse. Ya ini dari akun Leslar Kendari 01 mengatakan bismillah semoga semua rangkaian acara dilancarkan ya Allah amin. Tuh bersabat ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan acara rangkaian pernikahan idola kita dilancarkan dan disukseskan. Dan ke kabar berikutnya bersabat kita lihat di sini ada unggahan spesial dari tabloid Nova Official. Di sini Mengabarkan persahabat ya Artis Indonesia, multitalenta Yang bikin kagum tuh Dede Lesti termasuk persahabat ya Wow, ada kalimat caption juga yang dituliskan Enggak cuma bisa menyanyi atau acting Beberapa artis Indonesia Malah bisa keduanya Akibat kemampuannya tersebut Mereka sampai bikin kagum Karena multitalenta Heiko dan Lesti sama-sama memiliki suara yang indah Mereka pun berbakat dalam actingnya Siapa ya, nih favoritmu sahabat Nova? Berikan reaksi lewat komen dan you wah, para sahabat ya tuh. Tentunya kita harus dukung Dedek Lhas ini sebagai fan sejati Lesla harus mendukung. Untuk idola kesayangannya. Berikutnya kita lihat juga, di sini ada sebuah postingan yang mana info juga untuk kita semua para fans mengingatkan kembali jangan sampai lupa untuk voting Rizky Bilar dan Lesi Kejora. Dalam acara Leaders sosmed World 2021, Rizky bilang masuk kategori host terfavorit, dan Leslie kejuaraan masuk kategori juri putih terfavorit. Masya Allah, dua-duanya kebanggaan, mudah-mudahan bisa mendapatkan penghargaan. Amin. Ya Robbal Alamin, dan berikutnya juga kita mendapatkan info bahagia juga dari bos ANTV, Pak Otis Sahijari, Jari, pas dan aku pribadinya. Jangan sampai lupa nih, menginfokan. Cinta Abadi Leslar untuk besok bersahabat ya Masya Allah tentunya kabar bahagia yang kita dapatkan mudah-mudahan saja selalu membuat kita bahagia bersahabat ya besok jangan sampai lupa stay tune terus di antv bahwa mulai jam 7 pagi kita akan bersama-sama menyaksikan acara Cinta Abadi Leslar rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar banyak sekali doa baik, doa dukungan dan support para sahabat ya Dari fans, yakni dari akun Instagram Tiarevi underscore 24 mengatakan Udah gak sabar, semoga lancar, amin Untuk para sahabat ya salah satunya Dari fans sejati mudah-mudahan saja dukungan selalu banyak Doa selalu banyak dari orang-orang hebat dan orang-orang baik Untuk Hubungan idola kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga Persahabat ya, ada tempat terbaru Yang mana baru di absa Jadi channel Youtubenya Bang Bilar Moment spesial, tentunya persahabat Yang kita dapatkan, Masya Allah Lihat, tentunya moment spesial ini Kita merasa bahagia dan bangga Kepada Les dan Bilar Ini detik-detik Rizky Bilar Cium tangan dari Les kejarah Masya Allah, dan ini adalah momen yang membuat kita Berbahagia melihatnya bersahabat ya Doakan yang terbaik untuk kelebihan Dan pilar mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada keduanya Dan kita lihat juga bersahabat ya Banyak sekali komentar yang tentunya diberikan Ada akun utami Anuskor Blitar mengatakan Mereka itu lucu ya Menghibur banget saya suka nonton konten-kontennya Leslar Kontennya natural dan apa adanya untuk ya Banyak sekali yang Like yang menyukai Lesti dan Rizky Bilar. Dan berikutnya juga persahabat yang kita lihat di sini, masya Allah unggahan berikutnya masih di momen spesial di channel YouTube-nya Abang Bilar. Ini Lesti kejora lagi pegang tangannya Abang Bilar, masya Allah keduanya benar-benar bucin keduanya benar-benar seprokensi -se persahabat yang mampu membuat kita semakin bangga kepada keduanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cedukan vitamin bahagia selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Lesti Pilar. Mungkin di informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.